Baiklah para sahabat Lestler, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kejutan dan kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar Kung yang pertama para sahabat ya kita lihat Alhamdulillah sebaungnya spesial banget dari Adlin Rambe Yang di repost oleh Kak Nova para sahabat ya Tentunya semua berjalan lancar untuk pemotongan hewan kurban milik Lesti dan Rizky Bilar di pesari. Mudah-mudahan semuanya berkah dan merokah, sahabat ya. Luar biasa didampingi kedua orang tua yang mana tentunya selalu mensupport mendukung buat Rizky bilardo akan yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu berikan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar terbaru dari Kanova, yang mana Kanova mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Rizky Billar dan Ibu Rosmala Dewi. Para sahabat ya, ini momen spesial Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan, barokah, amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kanova, di situ dikatakan Happy Eid nah, para sahabat ya. Selamat Hari Raya Idul Adha, itu dituliskan oleh Kanova ya Tentunya banyak sekali komentar, hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Leslar kendari 01 mengatakan Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat, tetap dalam lindungan Allah Amin, luar biasa persahabat ya Dukungan dari para fans selalu baik, selalu positif untuk Lesti maupun Rizky Bilar Tunggak berikutnya kita juga mendapatkan kabar terbaru soal Rizky Bilar, yang mana abang Bilar hari ini masih lanjut syuting, persahabat ya. Postingan ini diunggah oleh Angkun Ari Lobster, manajer langsung dari Rizky Bilar yang menginfokan bahwa abang Bilar setelah pemotongan hewan kurban. Tentunya lanjut syuting, persahabat ya Luar biasa, semangat dari Abang Bilar Sungguh membuat kita semakin bangga Bismillah, semoga lancar selalu hari ini Amin, ya robbal alamin Doakan terus, dukung terus tinggal support terus buat Lesti dan Rizky Bilar Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Cidukan vitamin manja dari Dede Lesti di Cianjur Persahabat ya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya